Wa Abu Dada radhiyallahu dzirwatul iman asabru lil hukmi warida bil Jadi zirwah itu nih kadang-kadang zirwah itu manane tersebar. Tapi kalau zirwatul iman ini bisa diartikan uh, apa itu tumancepe iman. Ya. Iman ini kalau sudah tertancap di dalam hati, di dalam jiwa, itu apa? Pakai asabru lil hukmi. Sabar atas hukum ketetapan al Allah. hukum itu ketetapan, ketetapannya Allah. Jadi sabar ket karu ketetapan ini Allah. Waridoh bil kodri dengan Takdiri Gusti Gusti Allah. ridol jika kapak kapak diri kira-kira menungso nih kira jalur ini gusi coba cocok karu nih, kan? Iya. Cocok kali karep. Karepe. Lihat, Karepe, ini gak cocok karu-karepe, ini biasa enggak Enggak ser, enggak hitung Padahal apa-apa itu loh, yang sudah diputuskan oleh al al Allah Allah yang dilalah kersani Udah nampak itu, model-model kayak -model. gitu Makanya ini, nah diputuskan karu ketetapannya Allah ya kok Sabar, diputuskan ini sabar Kadang-kadang orang dari dua itu sama dilu Gimana itu? Nah, kadang, -kadang ngong, sing, orang orang, orang, -orang. orang duit -duit, tak, sering duit -duit sama rumah tangga loh, enggak kadang-kadang sabar Wakola sauri Yauman Robi'ah. Pada suatu hari si sauri ini beliau ah, mat, uh, berkata di hadapan Siti Robi'ah. Siti Robiah itu Siti Robiah adawiyah Ini seorang waliyah perempuan Yang derajatnya tinggi Mengalahkan derajatnya Para ulama Ini apa itu Di mana itu di Irak Ini terkenal Ini istrinya Syekh Muhammad Sheikh Ahmad Ini beliau ini berdoa Allahumma rdo'ana Ya Allah mudah-mudahan engkau ridho dari kami ya Terus Kata Siti Ropi'a, "Ama tas tahimin Allah, antas ala uridho jadi sampai ini wafoka, enggak malu dari Allah sampan minta ridho nya wa anta anhu ghairu rodin, sedangkan sampean kepada Allah enggak ridho." Sampai orang rido diputus no melarat orang rido tapi jalur rido panjangan rido niku loh <gulau> orang cowok coklat diputus no Allah itu katet dua diputusnya Allah, al aku al, tuh rido nomor nah, gua Allahumardohana itu <gulau> yope jadi nih saya sih sih tapi anda nih mali kan ya yup, paham deh sampai Yuk rido nih Allah tapi sama ora rido beku Gusti kusi ya Allah mun jalu penakis dhewe. Mang kemaren kan saya sampaikan Asabikunal awaluna minal mu'a uh, menal muhajirin wal ansori wal ladzina tabauhum isanin radhiyallahu anhum wa radu Jadi orang-orang yang terdahulu sampai asabikun itu kan mananya terdahulu al awwaluna yang awal. Terdahulu mb awal padha munggah. Yap doa, ya, ya golongan siapa? Muhajirin, kaum yang muhajirin sahabat yang pindah ke Madi, Madinah. Wal Ansor dan sahabat Ansor orang-orang sahabat Madi, Madinah. Waladinat Tabauhum dan mereka yang mengikuti pak, golongannya mahu, muhajirin dan Ansor, ini, ini kalau mengikuti piyusan dengan baik, mereka ini ridho, roh anhum. Jadi mereka ini ridha kepada Allah Dan Allah ridho kepada mere mereka Makanya oleh Allah ini langsung dibalas Aadallahu jannatin tajeri tahtahal an Anhar kholidina fiha abaddan itu loh Maka mereka dipersiapkan oleh Allah Disiapi oleh Allah Aadallahu <tos> disiapi mereka itu apa itu yang disiapkan? Surga. Tah. Tahal Anhar. Mereka ini di, Apa itu? Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bahkan di dalamnya. Mereka di dalam surga itu abadi. lho apa? Ini jempol. Ini karena gara-gara apa? Ridho. Gara-gara ri, ridho. lah <tuh> maka akhirnya ini. saya As-Sawri ini baca astaghfirullah langsung beliau ini ulama ulama besar loh saya sahuri ini tapi diingatkan oleh siti robiyah dia langsung baca astaghfirullah fa'iyadakarot hu maka saya siti Robi'ah ini menutur dari menyerangkan bla bla bla kepada saya sahuri bi anaridollah in nama huasamrotul ridolati maka sesungguhnya ridhonya Allah itu sungguh, sesungguh, eh sungguh itu adalah ridho itu adalah buahnya ridhonya hamba dari Allah jadi ridhonya Allah ikut ikut keoridhonya ridhonya lo dice kamu lagi ridho mbek apa mau ambek putusannya Allah leh aja ikut mangkor ridho Allah baru ridho ngono lu ojo oridhonya Allah dice apa turung ridhoomu no kikelirung guh sampean ngaji ngeneki kan gitu kudu anu itu nih ya pada takar sahur kemudian saya sahuri ini apa itu menerangkan waraja al anisih eh ingat saya sahuri waraja dan kembali kepada dirinya wasdawaroh dan baca istiq Astagfirullah Aku keliru meneng Diterang kalau saya Siti Robi'ah Dari Fakola Sulaiman bin Ja'far Saya Sulaiman bin Ja'far Fama tayakunul abdul ridho rodian Maka kapan Seorang hamba ini ridho dari Allah Jawabnya Kolat Jadi Siti Robi'ah ini dawuh Jadi kapan Siti Robi'ah Seorang ini ridho kepada Allah Dari Allah Jadi Kata se, kata Siti Robi'ah Ida kana sururuhu bil musibah Mislu misla sururihi bin nikmah Lu angel lho Lu ternan lu, lu. Siti Robi'ah jawab Ketika orang itu seneng dapat musibah tatkala dapat musibah ini seneng Bahagia gak susah Kayak dia itu seneng tatkala dapat nih Nikmat, tak kalah sampah mangan sate, ambek ke sandung, ikut porto bungai, tapi ki sama biasa pihe. Heeh, lek ke sandung, waduh, kadang-kadang mesu barangnya betul. Tapi lek mangan sate, leketap tetap, enak. Eh, eh. lo ini, tak kalah dapat nikmat dengan dapat musibahnya, harus sama, sama seneng. Lo itu jadi Siti Robi. Lu ini lu memetok wali, nanti dahwei ku mangko, jempol sebabnya apa? kalau kena musibah dia itu ngeluh, itu berarti nggak rido. apalagi sampai putus asa, ridho porama lian, Nyurah ridho memputus asa. nanti leh dapat musibah gua cocok, saya iki dirubah saiki mulai belajar ngono lu, ini gunanya ngaji, gimana? Tahan? kena Musibah, udah ini mu Alhamdulillah berarti ini Allah ada rencana kita dikasih hek khik, hekma lu di dikasih Allah dikasih hikmah apa yo hekma yang gua ilang? Muncul dicari terus, ngono lu, Cukup kok malah-malah digolek negatif ya gua selalu kagak seneng ambil aku lagi, lagi yo kan? Oke, okay. banyaknya model ngono Moro kadang-kadang ambek kewancarannya jurhat. Yeah. Malah kemarin itu ada Ustadz jurhat kepada anak kecil. Jadi ini ada itu, ada pondok di depannya Mas Ir er itu, ada ustadnya, Ustadz Putra. Katanya Bapaknya Putra kalau jurhat itu kepada Putra. Aku nggujuh, <laughs> buatin kalau komentari. Kalau Pak Ustadz jurhat ambil, ambil muridnya cilik yang muridnya, <laughs> masyaallah. Tadi juru hati gua joko, Ambek podo menungsa sanae, menungsa sanae apa? Jenengi? Apa itu istilahnya memutuskan bisa, anu Ampe kesulitan ini nggak bisa, isora. Menung sone, menung sone dia untuk kesulitanake. Jadi juru hati lu podoai. Apa doa sih? Yeah. Ayo, bodoh! Doy kesulitan, engkau dengar dong, ngono koyo koyo. Oh, mbah dukun, Dewi ini gue dong, kesulitan akeh. Oh, tenan, oh, dicuruh hati. Nah, makanya kalau kita cari fatwa itu, carilah orang yang ahli zikir. Ya, gue bangga dia akal-akali. Curuh dukun. Wah, akhirnya karo dukun, beneran nih. Iya. <laughs> oh, tingkat kemarin kan? Oh, enggak kan? <laughs> nah, diproyek karo dukun Akhir, jadi nih, ah di Ropiah Dabo, Ida Kana, suruh bil musibah, mislah suruh rihipin nikmah. Nah, ini, ini rupanya, apa itu, saya punya guru mbak Yaitaufik Taufik, beliau itu sudah keadaannya, sudah apa itu, eh, wes nggak, anu lah. Kalau bepergian nih, kayaknya sudah nggak, nggak anu, nggak. Enggak pas beliau itu, tapi beliau itu wajahnya wali. yo enggak, apa itu ibadah itu enggak mau dihalang-halangi oleh apa itu geraknya, tingkahnya. Walaupun dia itu kayaknya sudah enggak mampu sampai Pak saya suruh apa itu nyetopkan bis itu yang bisnya enggak mau sampai pirang-pirang bis enggak gelap. Namun tak convert kami, sebab apa numpak bisnya orang iso ini. Lu ikut sampai, tapi ibadah, dia itu silaturahim itu ibadah. Mulai itu, anu, nah, semua orang jatuh, melaku. Melaku langsung tiba, plek, lho macam yang melaku ini, ini, sek sek sek sek, enggak iseng ngangkat cekil. Langsung kesandung tiba, tiba itu ditulungi Pak Min gak gelem, ditulungi disaplek-saplek, nah, gelem. Subhanallah. Subhanallah dae iku anjene ngeni ki wae ngerasa no ngrasakno timba mbek ngrasakno mangan sate iku padha yo pemarae dadi ditulungi emma mm. lae maksum itu anaknya kecil la mbayi itu kan duduk di kursi la anaknya itu naik di atas kursi makum makum di atas sing mbayi lae maksum bengo bengok aja aja ndhukun nduk jan nduk didukno didukno malah didawuhi So, anak mau sedek dur lah pokok do no jadi nengon jadi <laughs> sedek de dur lah pokok do no. isarohnya. kisah rohnya nih wanak mau gana yang kan derajat. jadi ya lah pokok no jadi nengon simbah <laughs> yayi nggak kayak isah roh nggak kayak pelajaran model kalau ginatos kayak pelajaran nih kalo kedayuhan kalau mau wedok simbah yayi roky cekak <coughs> mau medayu nangkiai Roke, cekak kenalnya buka Nah, terus kalau Kandhani Dayoh ni kuawu, Niki anu nopo namine guru kulom. Nah, pas kula bangun makamnya apa kula Niki guru guru Lah akhirnya kalau wong wedok mengko udah dua rupane disangoni mbak Yai. Lah disangoni, Niku kan biasanya dicampur duit itu, dek esang riki. Dan nah, Niku dua niku langsung disiram no, di dengan Niku Kali-kali ngomong ngeten, ee, eh, cong nge, dati sinten-sinten nyangoni. Ngeri disindir, hahaha. Kul enak dati kiyai, sinten-sinten mm -hmm. <laughs> eh, nyangon. nyangon Masya Allah, Mbak Yai. <laughs> ngeri, ngeri tani, makanya ini dikewek nge. Ah. Sakit ya nge, nge, kebelajar, belajar lelaku nge. Wakana fudel yakulu tawa indahu alman uwal atok fakot rodiyaw anilah ita Allah. Jadi kata saya apabila ada orang itu di sisinya itu sama ditolak maupun diberi alman u itu ditolak, dicek, dicegah, ditolak sama diberi. Lah ini ridok bodoh ahi wis ridok nang geni kusi allah angeluh tapi ngeni gi lah ditolak ambek tikei bodoh a bodoh ahi sampan kak tikei ambek tikei gulu bodoh ahi sampan mumpamoh dari ustad mari ceramah ceramah ndata no amplopik lali ngekaibon mohon berkata lali ora tikei nah. Ambek sendiri, ambek gak dikakek nunggu mang rido podoai, lo iki lo, sing wangelku enggak, sing bacane kapan gak dikakek, Loh, kadang dealing no barang enggak, nih amplape, mau ditambahi, nihku <laughs> biasa nih, kadang-kadang kiai kiai koclok itu, enggak kan, <laughs> nih, jadi mau ditambahi, biasa nih, iku kadang-kadang nihku, lagi ditolak maupun diberi itu sama harus sama, dipisui ambek dipuji kudu padha memberi soalnya apa pada hakikinya itu memang enggak ada bedanya sampean apa iku di di tipis-tipisui wong ambek lem lemung podoh bahkan kadang-kadang dipisui itu malah malah jadi jamu enggak kan malah malah dilem-lem itu kadang-kadang itu malah mumpul-mumpul kadang-kadang diduh apa itu dirotono dicolono apa kaloro padha hmm. nah, terus wakola Ahmad bin Abi khawari li Abu Sulaiman kata si Ahmad si Abu Abu Sulaiman ataroni ini dawu innal sesungguhnya Allah azza wajalla Min karomihi, dari kemuliaan Allah, ikut, ikut khotrodia sungguh ridho dari hamba-hambanya. Bima rodi al-abad minna yaitu dengan sesuatu yang hamba tadi ridho dari majikan mereka. Jadi, termasuk kemuliaan Allah, di mana orang itu, Allah ini ridho dari hamba hambanya kayaknya hambanya ini ridho dengan majikannya. nah ya, aku jadi wis ridok lah, ridok hamba ini ridok nang ini gusi, nang ini macikan ini, koyok ini aku, kultu, wa keifadali kok kok bisa kayak begitu jadi kalau alaihisa morodul abdi nggak ada apa itu maksudnya hamba Minal al dari makhluk ayardo yang uh, ridho dari Allah eh, Ridho sesuatu maulahu Ya Yang dikendaki itu Ridho uh, Dari hamba ya Ridho Majikannya itu ridho Dari hamba tadi ya. Jadi alaysa muradul abdi Jadi apakah Enggak uh, kehendak, uh, Keinginan hamba Dari makhluk itu ayardo anhu maulahu supaya majikannya itu ridho darinya oh, jelas loh kapan dia ikhmal ridho kan otomatis dia mempunyai kehendak supaya majikannya itu ridho kepada diri dinya onok pingpong loh onok pingpong nih. Jadi jadilah ridho berharap dia itu majikannya ridho kepada kepada nyamun gampang ini ya. Kultuna amoh ya, kalau fa'inna ma'habat Allah min ubaiti ayar do'anhu. Jadi maka sesungguhnya kecintaan Allah uh, min abubaiti dari hambanya itu ayar Anhu yaitu supaya mereka itu ridho kepada Allah, Allah dari Allah, ridho dari Allah itu senang Gusti Allah. Like mengenai kapeng mangkok polder itu, opo jadi putusan putusan nih lati ku si Allah ku senang. Lah Gusti Allah senang lah wis, wis jempol lagi. Malih ono ono ono min plus ngono. Wa qala sa'alubnu Abdillah. Hadzul ubaidi minal yakin Bagian hamba ini dari yakin itu ala qadri hadim. Dan atas putus apa itu takdirnya bagiannya mereka minal rido dari darirido. Jadi Bagai opoai Gusti allah ikuri rido itu termasuk bagian nih, hamba itu ya yakin yakin itu bisa nih krono deiku apa jenis dengan keputusan diputus nih diputusnya kalau allah bagiannya mang titik atau akeh ele atau api ikurido lah bagian mereka dari ridho itu ala kodri ishim yaitu atas uh, takdirnya kehidupan mereka ma allah bersama allah Wakotkolan Nabi dan sungguh-sungguh Dawuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Azza Wajalla wa ja Ruh, ja Ruha, wal farha Jadi sesungguhnya Allah itu di dalam ketetapannya dan keagungannya Allah jadikan apa itu orang itu lapang maupun bahagia itu Firido di dalam rido dulu Allah ini bikin iki mangko jeneng uh, lapang maupun bahagia ditetap nol bahagia atau lapang itu di dalam Ridho dan yakin hmm. tapi wajah al gomi Wal Hazan di Allah jadikan gom goma wajahma Wal Hazana jadikan susah goma itu ya susah Khazan ya susah itu di dalam keraguan-keraguan Masa dan Enggak seneng Benci, sahot sahot itu benci Jadi orang itu kapan like, makanya tergantung yo. Menerima apa Oleh itu di terima Sarono benci Sarono ragu-ragu Itu kok malah timbul Malah su, susah Malah kan itu Seneng-senengnya Belasai Lalu apa orang orang Waduh aku tuh lagi diuji, diuji, ya, balap-balap lele sambat. Gimana tuh? Marung golek dukun, rono-rono, niku cari niku awal lagi diu, diuji. Mengapa menengok putus rido karo rido ambe putusan Allah. Oh no aku mangkok ka, ngeluh. Nge, kalo ngeluh, kalo putus sasa. Jadi ini biar ya, malian. Hmm? Jadi ini yang male nah, rido, le rido yau enak malian long long karo wis gak katik jurhat-jurhatan ampek padha-padha ae kan Nah iku miturut sayyari min hadisi bani mas'ud dari hadis naibul mas'ud ayat-ayat hadis-hadis maupun keterangan para sahabat di dalam keutama menerangkan keutamaan ridho itu lebih itu aksara lebih banyak daripada antuhsot yang dihitung ya dan sesuatu yang aku jelaskan. Ini cukup li bagi orang yang memiliki akal. Cukup, ya. Nah, ini tapi insyaallah niki pertemuan ngajeng Ini kula terangkan kan li ibadah. Jadi eh, yang demikian itu mencari keridoan Tapi rido itu ada dua perkara. Salah satu di antara keduanya itu litafar ruhin lil lilit, ibad, lil lilit, lilit, merampungkan.